Abang menjala di mana, bang? Ah. Jala, bu leng matang matik. Mana tahu, yang jala janda. Lumayan bu abang cerita cerita janda nanti ku bilangkan kakak udah kena abang. oh lah bu kau bilangkan sama kakak gak jowen gue kakakmu tuh di rumah capek katanya masak nyuci ngurusi si anak capek jadi kalau ditambah satu lagi kan berkurang kakakmu nanti pasti nggak marah pul Hmm, kalau cerita capek gitu bang berarti samalah kakak kayak aku aku pun di rumah nyuci baju sendiri nyuci celana sendiri nyuci piring sendiri masak sendiri bol tenang kalau urusan wedoan seragi taruh abang sok kali ya Bang carikan lagu cewek kalau gitu wear tipe kayak opo. kuda Australia kuda Spanyol apa kuda lumping alah yang penting bisa masak sama nyuci piring aja udah oh. sama yang jago itulah oh, ah bang udah ngerti lah ya wow. gampang gampang gampang mau sekarang apa besok? secepatnya lah bang kapan bisanya lah gak sabar kali nih kayaknya nih kau nih iya aku ah. udah muak hidup kayak gini-gini aja bang wah gampang gampang gampang sekarang kita datangi aja ayo berani? berani aku aloh ya. langgung aku gak bisa ngomong Biso. nanti kita olah-olah sikit lah Loh. Duit ening duit Nanti udah tenang aja tuh Aman? Aman Bis Gampang Berangkat kita nanti Iya Kita Oke okay. oh, Pokoknya Sama kau pas oh, Makasih lah bang, makasih ya betul bangang Tapi bangang. jangan lari Enggak, abang memang baik Oke oke oke oke oke oke Yaudah Nanti kita berangkat ya <tuk> oh. Kenapa <tuh> nah, lagi kau, kok galau-galau aku tengok Coba lah aku bayangkan Paul Setiap hari di rumah disuruh nyuci aku Disuruh masak Disuruh baju lagi Aku bayangan lagi gitu, apa nggak capek Ali Paul <tuh> <tuh> <tuh> Kasian <tuh> gak kau Senasib lah kita <tuh> Walah, walah kepie, kepie. Anak zaman jaman sekarang ini. Nak anak lengsole harus membantu orang tuanya. Tapi bermasalah ya bang. Masak aku aku aja. Kakak aku ada. Ini aku, bang. patah pinggang ini. Jadi rak kepie. Nikah lah. Jadi ada yang bantu. Aduh, bas nikah pula masalahnya ini jodohnya belum ada, Bang bodoh oh. karo Ipul kalau di dunia ini bisa orang yang nih, bagus ngoleh tali eh? masa iya harus mati kan? ya lucu masuk berita karena jomblo nggak ada pejodoh bunuh diri aduh Yaduh. maksudnya Abang udah kayak ngunu, gusti Allah iku nyipta kita iki berpasang pasangan ngosok kalian sampai segini nih gak untuk jodoh-jodoh kalau dikare bebek kalian itu urung berancah masa abang sama-sama akan kami sama bebek gitu abang bayi sama kami carikan kami cewek udah kok hmm, gampang yang penting kalian ini siap nggak, siap kalilah kok oke okay. okay. banyak ini calon juga, eh. Mau Bawan, udah berangkat yuk. Kasih tahu, nah, ayo. Ayo, yuk, ayo, ayo, berangkat. Berangkat aku. Ya kok tidur? Ayo, ya, ayo, ayo, ayo. Semangat kali nih. Ayo. ayo. ayo. Kak mana nih kak? Kita udah nunggu lama-lama nih. Iya Kak, kami udah datang cantik-cantik. Jangan buat kami kecewa dong, Kak. Iya, sabar. Udah jangan di sini. Slu aja Napa, Len? Mana, Bang? Abang ini gak jelas dari tadi kita jalan-jalan. Pala, ada suruh aja, Len. Aku udah janji di situ. Nah, Tuh, tuh, tuh, itu, itu. Itu. itu, ah. itu. Uh. Iya. Betul, Bang. Mantap, kan? Mau lah, aku, Bang. Mantap, kan? Katen Abang. Bongkok gua, Pak. Ayo kita ayo datang yuk, yuk. Aduh, lah, Bang. Eh eh eh, itu tuh, Hai Bang, Hai, bang. Hah? Nah Kenapa kalian? Yang mana Hah? nih Bang? Apa? Yang mana betul? Yang lah. mana? Hah? Ya kalian pikirlah kalian, di itu tiga, kita tiga, Iya. Abang ini tengah. Enak kali nah, ya Bang, tuh. Enak apa punya? Cocok untukku tuh Bang, nggak cocok nih Bang. enggak cocok sama mana? Abang tengok lah. Tengok lah itu. Muka sama kaki beda Bang. Hah? Hatinya, tengok dalamnya. Pan dimasak, pan nyuci Kau ingin cari kan? Iya memang. Jadi? Cuma apa lah? Aduh, Aduh. Daripada Ayy. kalian ini nanti cari pembantu di rumah, bagus itu aja. Mau? Cocok lah. Cocok aja. Enak sih kudahan ini. Bukan yang model lain. Dah, yuk diterangin yuk. Yuk lah. Dah kan? Cocok kan? Aduh, mati lagi kayak gini de, banget Pak bola? Sekarang abang <laughs> mau cabut Ayo, Dek, ayo kita cabut ayo kita joget pernah alih alih, pernah alih alih, salah salah salah koyanya, salah salah, ya kak udah nunggu lama udah nunggu, tunggu eh, kalian oh,